Halo sahabat zodiak 48, kembali lagi berjumpa saya di channel ini. Di video ini kita akan bahas tentang 4 usaha yang cocok untuk seorang Capricorn dan bisa membuat sukses di akhir tahun 2020. Namun buat kamu yang baru gabung, silakan klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video ramalan berikutnya. Dan terkhusus buat kamu yang punya pertanyaan seputar zodiak, silakan hubungi admin kami yang kontaknya tersedia di kolom deskripsi.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 kartu pekerjaan yang kedua selanjutnya kartu usaha dan pekerjaan yang ketiga dan selanjutnya kartu usaha dan pekerjaan yang cocok untuk seorang Capricorn dan bisa membuat sukses di akhir tahun 2020 jika kartu pekerjaan yang sudah kita dapatkan kini saja kita mengambil akun support energi yang dapatkan masing-masing perkategori di dalam sebuah pekerjaan kepada seorang Capricorn di akhir tahun 2020 Pertama, support energi kepada kategori yang pertama, selanjutnya kepada kategori yang kedua, selanjutnya kepada kategori yang ketiga, selanjutnya kategori yang keempat ataupun usaha dan pekerjaan yang cocok kepada seorang Capricorn dan bisa membuat sukses di akhir tahun 2020. Jika support energi sudah kita dapatkan Kini saatnya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun memperkuat suatu ramaran pekerjaan yang cocok kepada seorang Capricorn di akhir tahun 2020. Dan satu kartu ini akan mewakili semua kategorinya. Baik, di sini kartunya sudah kita dapatkan, kini saatnya kita membuka dan membacakannya. Untuk kategori yang pertama adalah Ace of One ataupun Satu tongkat. Untuk pekerjaan yang cocok kepada seorang Capricorn di akhir tahun 2020 dan bisa membuat sukses adalah memulai sesuatu yang baru memulai hal-hal yang memulai suatu usaha yang dimana usaha itu Capricorn cintai ataupun dalam kategori ini memulai suatu usaha sampingan yang dimana di sini dikategorikan usaha tersebut bertolak belakang dengan pekerjaan yang ia geluti saat ini di sini juga digambarkan seorang Capricorn bisa memulai sesuatu di dalam bisnis ataupun di dalam kuliner sehingga di sini akan menunjang keuangannya sangat meningkat dan disini juga digambarkan seorang Capricorn akan semakin sukses di akhir tahun 2020 apabila memulai sebuah usaha di dalam sebuah kuliner dan untuk sebuah energinya adalah Kenaik of Pentacle secara umumnya Kenaik of Pentacle itu di seseorang yang usianya di bawah 30 tahun jadi disini menggambarkan seorang Capricorn cocoknya membuka suatu usaha sampingan yang dimana sini bisnis itu termasuk di dalam kategori kuliner yang dimana di sini juga bisa digambarkan menunjang keuangannya yang di sini seorang Capricorn mendapat dukungan dan support dari seseorang ataupun pasangan serta orang di sekitarnya dan untuk kartu kesimpulannya adalah dohai kristis secara umum dohai prestis itu diartikan Mahir dalam situasi, mahir dalam intuisi, mahir dalam spiritual, mahir dalam keadaan, mahir dalam mengerjakan sesuatu, dan mahir dalam mengendalikan situasi dan kondisi yang sedang bermasalah. Jadi jika kartu gaib resis kita gabungkan dengan pekerjaan yang pertama di disini menggambarkan, seorang kabi merupakan sosok seseorang yang mahir melakukan apapun, termasuk di dalam bisnis kuliner, yang merupakan usaha sampingan yang dimana ia mendapatkan dukungan dari pasangan, orang-orang di sekitar. Dan bisnis ini serta usaha ini akan menunjang serta meningkatkan keuangan seorang Capricorn di akhir tahun 2020. Dan untuk kartu, kategori yang kedua adalah 10 of 1 ataupun 10 tongkat. Untuk kategori yang kedua, usaha yang cocok kepada seorang Capricorn adalah di dalam kategori suatu hiburan yang dimana di sini digambarkan seorang Capricorn menggeluti usaha di dalam kategori hiburan ataupun permainan. Di sini juga digambarkan seorang Capricorn memulai usaha itu dengan ide sendiri dan memulai usaha tersebut dengan kriteria ataupun kreativitas seorang Capricorn di sendiri. Di sini usaha di dalam kategori hiburan ataupun permainan akan menunjang serta meningkatkan keuangan seorang Capricorn dan bisa membuat seorang Capricorn sukses di akhir tahun 2020. Dan untuk kartu support energinya adalah King Opsi secara mungkin Opsi itu diartikan seseorang yang lebih tua dari Capricorn, ataupun orang-orang terdekat Capricorn sendiri. Jadi, di sini menggambarkan seorang Capricorn cocoknya membuat usaha di dalam kategori permainan ataupun dunia hiburan, yang dimana di sini akan menunjang serta meningkatkan keuangan Capricorn di akhir tahun, dan di sini seorang Capricorn mendapat dukungan dari orang tua, orang-orang sekitar, serta orang-orang terdekat Capricorn sendiri. Dan jika kartu daya kita gabungkan dengan... Kategori yang kedua di sini menggambarkan kemahiran dan kegigihan seorang Capricorn bergelut di dalam dunia pekerjaan, yang dimana di sini kategorinya adalah dunia hiburan akan membuahkan hasil yang sangat maksimal kepada keuangannya dan meningkatkan kehidupannya dimana mana di sini seorang Capricorn mendapatkan dukungan dari orang tua, orang orang sekitar, dan orang terdekat Capricorn sendiri. Dan untuk kategori pekerjaan yang ketiga adalah: Ace of Pentacle untuk kategori pekerjaan yang cocok untuk seorang Capricorn di akhir tahun 2020 yang dapat meningkatkan keuangannya adalah di dalam kategori keuangan yang dimana di sini ada dua prediksi: yang pertama, seorang Capricorn cocok menjadi bendahara ataupun bendaharawati di dalam sebuah perkantoran ataupun di dalam sebuah pebisnisan, dan untuk prediksi yang kedua di sini, seorang Capricorn cocok menjadi seseorang pegawai bank dan seseorang yang bisa memutarkan uang di dalam kategori dunia barang ataupun di dalam kategori perdagangan sehingga di sini digambarkan seorang avakfrekon juga cocok memulai usaha yang dimana usaha tersebut adalah bermodalkan uang yaitu di dalam marketing ataupun dunia perdagangan yang di sini cocoknya adalah perdagangan di dalam bisnis ataupun di dalam usaha menjual pakaian ataupun menjual sesuatu yang sangat sangat dinantikan orang dan menjual sesuatu yang diminati oleh orang banyak jadi di sini bisa juga digambarkan seorang Capricorn akan sukses dengan usaha tersebut dengan dua prediksi usaha yang ia koni di akhir tahun 2020 dan untuk support energinya adalah naik of cap secara umum naik of cap itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun jadi di sini menggambarkan Bisnis yang cocok untuk seorang Capricorn agar menunjang keuangannya adalah di dalam satu perkantoran menjadi bendahara ataupun pegawai bank dan di sini tidak tertutup kemungkinan seorang Capricorn bisa memutarkan uang di mana di sini uang tersebut dijadikan modal untuk diputarkan kembali ke barang yang di mana di sini barang tersebut peminatnya adalah orang-orang yang berusia di bawah 30 tahun dan jika kartu efestis kita gabungkan dengan kategori sedekah yang ketiga di sini menggambarkan Pekerjaan yang dilakukan oleh seorang Capricorn di dalam tiga prinsip tersebut akan sangat menunjang dan membuahkan hasil yang maksimal kepada kehidupan serta keuangan Capricorn di akhir tahun 2020, yang dimana di sini juga seorang Capricorn memikirkan bagaimana memutarkan modal usaha yang peminatnya orang-orang di bawah 30 tahun. Dan untuk kategori yang keempat adalah 9 of pentacle ataupun 9 koin. Untuk kategori pekerjaan yang keempat adalah di sini dikatakan random ataupun bebas. Karena di sini menggambarkan apapun usaha yang dilakukan oleh seorang Capricorn, itu akan membuahkan hasil yang maksimal dan bisa menghasilkan keuangan yang positif serta kehidupan Capricorn di akhir tahun 2020. Di sini juga digambarkan seorang Capricorn merupakan sosok seseorang yang giat bekerja dan penuh tanggung jawab sehingga di sini apapun yang dilakukan oleh seorang Capricorn di akhir tahun. Dan di dalam kategori pekerjaan apapun yang akan dia lakukan sangatlah menunjang kehidupan dan keuangannya di akhir tahun 2020. Dan untuk support energinya adalah King of One Secara umum, King of One itu diartikan seseorang yang usianya sudah matang pikirannya ataupun yang sudah dewasa Dalam kategorinya adalah seseorang yang lebih tua dari Capricorn sendiri. Dan jika kartu daya kita gabungkan dengan kategori pekerjaan yang keempat di sini menggambarkan Seorang Capricorn cocok dengan semua pekerjaan, apapun yang ia lakukan di akhir tahun, pekerjaan apapun yang akan ia geluti, akan sangat menunjang keuangannya, yang dimana di sini seorang Capricorn sering bertukar pikiran kepada orang-orang yang lebih tua di akhir orang-orang yang lebih sukses pertama dari seorang Capricorn di akhir tahun 2020. Jadi di sini bisa kita simpulkan apa pekerjaan yang cocok, yang bisa membawa seorang Capricorn sukses di akhir tahun 2020 adalah yang pertama di dalam dunia perkulineran, yang kedua di dalam dunia hiburan dan yang ketiga di dalam perbankan keuangan ataupun menjual produk yang peminatnya di bawah 30 tahun dan yang keempat itu random bebas karena apapun yang dilakukan oleh seorang Capricorn akan membuahkan hasil yang maksimal di akhir tahun 2020 baik mungkin cukup sekian dari saya tentang pekerjaan yang cocok kepada seorang Capricorn dan bisa membuahkan hasil yang maksimal serta meningkatkan keuangannya di akhir tahun 2020 semoga bermanfaat